Halo semuanya, aku Rian, baik lagi channel aku How are you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Sesuai judul di video ini ya, kali ini gua masih pengen fokus buat ngelanjutin kasus kematian Tangmonida So, buat kalian yang belum menonton part-part sebelumnya kalian bisa tonton dulu supaya kita bisa ngikutin ceritanya bareng-bareng, linknya gua taruh di bawah So, langsung aja kunci kamar kalian matiin lampu, pakai headset dan kita langsung mulai aja videonya Di episode hormat yang kemarin, gue sempat deskripsiin secara jelas ya tentang kondisi jenazah Tangmo Nida berdasarkan kesaksian oleh salah seorang aktor senior yang membantu proses evakuasi jenazah Tangmo pertama kali. Dan orang itu merasa janggal, merasa aneh dengan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian bahwa Tangmo ini murni kecelakaan. Ya secara singkat, intinya ada beberapa luka lebam di bagian wajah Tangmo. Tapi, asal kalian tahu nih ya, ternyata semua orang yang ada di kapal itu, lima-limanya, mereka semua ada luka di bagian tubuhnya. Walaupun itu beda-beda, guys. Ada yang di bagian tangan, ada yang di bagian pundak, bahkan ada yang di bagian wajah. Ada yang bentuknya kayak memar gitu, dan ada yang bentuknya mirip kayak cakaran. Dan kalau gue lihat di foto sih ya, karena di foto itu warnanya merah, gue ngeliatnya kayak luka baru. Kayak luka yang baru kejadian mungkin 1-2 hari kemarin gitu. Tapi pihak kepolisian bilang mereka sudah memeriksa luka-luka yang ada di tubuh lima orang bersama tamu malam itu. Pihak kepolisian bilang kalau luka itu cuman kebetulan dan itu semua luka lama. Luka itu sudah ada jauh sebelum kejadian malam itu. Jir gak masuk akal banget ya kan? Coba deh kalian amatin foto-foto ini. Apakah yang kelihatan di foto-foto ini itu kayak luka lama? Jelas-jelas memarnya tuh masih berwarna merah gitu. Kayak masih baru banget. Masa lima orang ini punya luka-luka di waktu yang sama? Kok bisa? Aneh banget kan? Bayangin lima orang yang ada bersama tamu malam itu dan mereka semua punya luka-luka di bagian tubuhnya secara random. Sebenarnya ada apa di kapal itu malam itu? So, banyak yang curiga ya. Kalau pas malam itu, sebelum kejadian tamu jatuh ke sungai, ada kejadian ribut-ribut di atas kapal dan mungkin luka-luka itu hasil dari keributan itu. Apakah mungkin luka-luka yang ada di tubuh mereka itu adalah bentuk dari perlawanan Tangmo yang mau dibunuh sama mereka? Dan apakah mungkin luka-luka memar yang ada di wajah Tangmo ketika pertama kali ditemukan itu adalah hasil dari jatuh ke sungai dan cuman kecelakaan aja? Kayaknya terlalu kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian Thailand ini mencoba untuk menyelesaikan kasus kematian Tangmo Nida ini dengan tidak netral. Seolah kayak ada suatu kekuatan besar, orang berpengaruh di balik semua ini yang mencoba untuk mengintervensi kasus kematian Tangunida ini. Dan mati-matian mencoba untuk menutupi siapa sebenarnya dalang di balik kasus ini. Apalagi belakangan ini justru malah gencar isu bahwa sebenarnya kasus Tangunida ini ada kaitannya dengan unsur politik dari seseorang yang punya pengaruh besar di Thailand. Nah, sekarang gua pengen ngebahas sebuah informasi lagi yang menurut gue cukup penting. Beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba tuh ada seorang celebrity lawyer. Jadi Do ini pengacara, tapi Do ini banci tampil gitu, guys. Do ini suka banget tampil di acara-acara TV atau nimbrung di kasus-kasus yang lagi banyak menyita perhatian publik. Salah satunya contohnya kayak kasus Munida ini. Mungkin kalau di Indonesia ya mirip kayak Bang Hotman kali ya. Ya bisa jadi ini salah satu teknik marketingnya dia Buat jualan lawyernya itu biar makin laku dan tetap dapat exposure terus, jadi orang tuh selalu ingat sama dia. Anyway, lawyer itu bernama Mr. Tam. Do ini lawyer, tapi Do ini sama sekali gak ada keterlibatan apapun sama orang-orang yang masih dalam lingkaran kasus ini. Do ini bukan lawyernya keluarga tamu, dan Do ini juga bukan lawyer 5 orang yang ada di dalam speedboat itu. So Do ini lawyer independen yang secara sukarelawan muncul ke publik. Dan bilang kalau ada informasi yang masuk ke doi, dan doi tahu betul apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus Tang Munida ini. Doi tahu siapa dalang di atas semua orang-orang yang terlibat ini. Dan kesaksian doi yang paling mencengangkan adalah doi bilang kalau ada seorang jenderal besar yang ikut terlibat dalam kasus ini yang berinisial N. Wow, mind-blowing banget, kan ya? Orang yang ngomong informasi ini itu adalah seorang lawyer, seorang pengacara. Jadi pastinya apa yang Doi ngomongin di media ini gak main-main. Karena Doi tahu konsekuensinya, Doi tahu apa yang Doi lakukan. Dan kalau misalkan Doi ini ngomong sembarangan Doi bakal bisa kena jeratan hukum. Apalagi di statementnya tadi, Doi itu menyebut gelar Jenderal guys. Jenderal adalah sebuah jabatan tertinggi di militer. So, pastinya Doi ini gak main-main ya. Berani sekali loh. Tapi Doi ini udah ngasih statement ini kurang lebih udah jalan sekitar semingguan. Tapi sampai sekarang masih gak ada kelanjutan dari statement Doi ini. Apakah mungkin kalau Doi ini masih menunggu waktu yang tepat buat Doi ngomong lagi di media? Atau jangan-jangan Doi ini masih menghormati proses investigasi lanjutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada jenazah Tangunida untuk yang kedua kalinya? So Doi ini mungkin gak pengen mendahului... Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian lagi, tapi di sisi lain ibu tanggung sempat merespon statement yang dikeluarkan oleh Mr Tam ini. Dia bilang kalau ah orang ini cuma cari panggung doang, dia juga nggak ikhlas bantuin saya. Dan sekarang saya udah dapat pengacara yang tulus buat bantuin saya. Bahkan saya sama sekali nggak bayar sepeser pun. So dari sini opini publik jadi terbelah ya. Apakah benar kalau Mr Tam ini cuma motifnya cari panggung doang? Dan sebenarnya itu sudah Doi lakukan berkali-kali sepanjang Doi berkarir sebagai lawyer. Sekali lagi buat marketing dan jualan doang. Atau jangan-jangan apa yang Doi katakan di media itu memang ada dasarnya dan informasi itu valid. Atau mungkin justru malah ibu tangmu ini yang cuman asal ngejeblak doang. Karena mungkin pas Mr. Tam ini coba buat nawarin bantuan hukum ke ibu tangmu, Doi nggak mau bayar. Jadi motifnya ibu tangmu ini memang pengen cari pengacara yang geretongan doang. Secara kita tahu ya, kalau emang ibunya Tangmo ini orangnya money oriented banget. Perhitungan banget kalau soal duit-duit gitu. Contohnya kalian juga pasti ingat ya, kalau beberapa waktu yang lalu doi sempat ditawarin kompensasi senilai 30 juta baht atau sekitar 13 miliar rupiah oleh dua orang terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah oleh pihak kepolisian atas kelalaian yang menyebabkan kematian terhadap Tangmonida. Mereka sudah dinyatakan bersalah, tapi sama sekali tidak ditangkap dan ditahan, dan dibebaskan dengan uang jaminan. Dan ketika mendapat tawaran itu, ibu Tangmo Nidia ini seketika langsung luluh hatinya dan menerima permintaan maaf mereka berdua. Walaupun uang 13 miliar itu sampai sekarang masih belum diterima sama ibunya Tangmo. Nah, ada fakta yang mencengangkan lagi sama ibu Tangmo, Por, dan Robert. Ada momen menarik pas upacara penghormatan terakhir kepada jenazah Tangmu Nida itu digelar. Upacara itu sempat digelar selama tiga hari dan acaranya megah banget diadakan di salah satu gereja yang ada di Bangkok. Dan di momen itu, ada kesempatan dimana ibu Tangmu ini datang bersama Por dan Robert. Gila, udah akrab aja cuy. Abis ditawarin 13M langsung akrab aja gitu. Kok bisa gitu, gue juga gak paham. Netizen juga paham, semua pada bingung gitu Kok bisa mereka tuh tiba-tiba seakrab itu ya Apakah cuma coincidence, kebetulan mereka kerekam media pas lagi papasan di pintu masuk aja Atau memang sebenarnya mereka itu udah datang bareng Bayangin ya, pas tragedi itu terjadi sekitar dua minggu yang lalu Mereka tuh bener-bener orang dan sama sekali gak kenal Dan setelah ditawarin 13M Di momen upacara penghormatan terakhir kepada jenazah Tangunida Mereka udah datang bareng, seakrab itu Secepat itu mereka akrab Apakah kalian gak ngerasa ada yang aneh? Padahal dua orang ini terbukti bersalah dan sudah ditetapkan sebagai terdakwa oleh pihak kepolisian Thailand atas pasal kelalaian yang menyebabkan kematian terhadap Tang BTW ini ya, beberapa waktu yang lalu ada seorang sahabat terdekat dari Tang yang ngasih sebuah informasi yang sangat berharga tentang Getik pas Doi lagi live di Instagram pribadinya. Dan pernyataan Doi ini justru ngebelain Getik.